Halo para siswaku, ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajarnya game belajar. Halo, gimana kabarnya hari ini? Saya harap di musim liburan ini kalian bisa tetap apa ya? bersenang-senang lah intinya di rumah terus menikmati waktu sama teman-teman sama tetangga yuk anak tetangga anak tetangga dan hari ini saya senang banget ketemu kalian lagi karena sekian lama saya tidak syuting karena kemarin masih persiapan wisuda kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 itu red mohon maaf kalau episode yang deket-deket ini tuh agak ketunda, karena itu tadi ada pekerjaan di sekolah. Ya, Untuk anak kelas 9 congratulation, kalian udah selesai tamat SMP dan siap melanjutkan ke gunung yang lebih tinggi, yaitu SMA atau SMK. Semoga kalian bisa diterima di SMA atau SMK favorit kalian, atau yang deket-deket rumah, ya. Bagi tim zonasi, tim zonasi komen di bawah. Hari ini kita akan memainkan semua game yang mungkin ya bisa menjadi opsi ketika kita sudah namatin adorable home. Nah, gamenya ki memper-memper kok yang ngorek e, kita dekorate, ornamennya lucu-lucu, terus habis itu e, warnanya itu ala-ala e, cewek kue, e, cewek kue. Jadi di sini tuh ada cewek kue, cewek mamba sama cewek bumi. Kalau aku jadi kamu boleh gak? Eh. Hah, kita akan melakukan hal yang sama. Tapi, game ini pastinya juga memiliki sens yang beda, ya, dari adorable home. Kalau yang kemarin, adorable home itu kayak lebih human gitu, kan? Uh, karakternya, karakternya kayak lebih kelihatan manusia, ya. Kalau di game yang ini agak kartun, rek, kayak cute-cute uh, anime nggak sih? Kalau aku lihat dari tampilan yang ada di display sekarang, ya, di layar kalian ini. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. let's. Begin. eh... Se, se se se lali kan ah jadi begini teman-teman oh -teman, ya sebelum kita <laughs> distractionnya oke ya oke oke okay. okay, sebelum kita mulai gamenya izinkan bu Ita memberikan pesan ya pesan untuk bagi kalian yang membutuhkan laptop atau gadget yang apa ya buat gaming mungkin atau buat belajar mungkin atau buat apapun, tapi membutuhkan gadget Kalian bisa beli di Lotus PC Store ya Kalian bisa beli di Lotus PC Store Ini, kaosnya lagi Bu Ita pakai nih Lotus uh -uh. L-O-T-U-S Nah, di Lotus PC Store ini Kalian bisa nemuin gadget-gadget yang mungkin kalian butuhkan Seperti kemarin, Bu Ita nih Nemu, apa kemarin? Lenovo uh -uh. Laptop Lenovo id Pat, slim 3 saya aku ikut moco moco ikut nerek branding brandingnya Ryzen AMD Radeon dan AMD Ryzen lima ribu hanya dengan harga sembilan ribu saja nanti kan sembilan ribu ya jadi uh, oh, koyok kaya... dengan barang yang sama tapi kacik harganya ku bisa edarek lendek Lotus PC Store dan kalian aku mendapatkan pelayanan sing prima banget iki experienceku experienceku di di apa yo beli gadget di Lotus PC Store Iki yo, disambut ramah waktu masuk ya, terus habis itu ditawari butuh apa, oh butuh ini gitu, terus habis itu uh, instalasi instalasi aplikasi yang di dalamnya yang bu Ita butuhkan itu diinstal no, ambek Pake bayang no betapa Primanya ha -ha, Pelayanan di Lotus PC Store ini Jadi, wes gak usah kaken, kaken Wajingcong-wajingcong Kalau kalian butuh gadget, ingat Lotus PC Store Saya ayo lanjut nang game yo let's begin Alright, sampai mana kita ini tadi Oke, okay, sekarang di layar Sudah ada pertanyaan ya. Belum-belum sudah ada ujiannya <tuh> Aku belum belajar. Hampir saja. ini aja kamarmu. Aku perlu bantuan dengan tasku. Bagaimana kok bisa bawa tas? Kau kan baru tahu ini hotel. Ini hotel? Enggak enggak enggak. Cuma ditanyai usia berapa. How old are you? Aduh, kenapa harus bongkar usia tak rahasia noyor yo. Oke, okay, by the way, ini kok tidak ada suaranya ini. Saya kok bingung. Eh, kok tidak ada audionya? Sek sebentar ya, sebentar ya. Oke, okay, audionya wis balik. Ternyata settingannya harus dirubah ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Choose your looks, pick your style. Karakter kita mau tampil seperti apa ya? Rambutnya bisa milih di sini dan rambut apa? Warna rambutnya pilih di sini sama warna skin tone kita itu bisa milik di sini. Oke, okay. Bu Ita itu lega ini ikut ini. Sing mana yo? Sing mana yo? Hmm, tapi kalau Bu Ita kunci kuncitan sih. Sing kuncitan ayo, iyo iyo dibalik balik hijab ini tuh kok kuncitanmu nih Bu Ita. Soalnya udah nggak sependek ini dulu waktu kuliah itu rambut Bu Ita sependek ini tapi sekarang pakai ini aja dan warnanya hitam guys waduh gak ono hitam Iki hitam apa denim ya terlihat seperti denim di mata saya anu anu biru nevi biru navy. oke okay, terus kalau skin tone ya putih kuning langsat ya jadi ini kamu Iki namanya gak iso diganti oh bisa dong bisa bisa bisa tak namanya siapa ya Nggak mungkin dong seorang cewek namanya guruku gamer itu kan nama gaming. Kita pakai nama yang lebih humanis ya. Eh uh, of course Aquita. And oke. Okay. Nah, sekarang eh uh, bagaimana pasangan kamu terlihat? Oke. Okay. Naim lucu ki buat i cowok lucu ii lucu cowok eh Allah tapi le like, untuk cowok nggak nggak enggak enggak ee terlalu beauty ii <laughs> lucu ini be ya ini be ya bu kita mele pacar cowok sing sawo mateng <laughs> terus rambut waduh <hado>, blonde yo pacar bu kita, ya oke okay. Tak namai apa oh ya Kimbung? <laughs> Wah, aku sudah diketok fans Kimbung ini. Ah, Lee min ho ya, ya itu adalah aktor favorit Wita. Lee min ho oke okay, Mas Lee min ho welcome to the life <laughs> Ada peliharaannya. Siapa di sini tim majikan kucing? Ayo, komen on di bawah, komen on di bawah uh, Siapa juga yang Bosku adalah seorang pecinta papis uh, uh, Anak anjing Papis, papis, eh papis lucu sambil Oh my god, it's so, itu so cute Ya ampun, jadi bengong, paling yang mana sih mana ya? Aku pengin punya papis <laughs> Meskipun ya, meskipun uh, ada banyak halangan, ngelalu, cuman papis, bagiku itu lebih lucu daripada daripada cat. Ya, soalnya kenapa? Kalau cat itu kan semua orang punya, menurut semua orang itu punya kucing, pasti milih kucing. Ngelalu. Cuman ya, pingin unik aja sih milih papis. Yo, tak namai Hachiko. Kalian pernah denger nama Hachiko? Iya, itu nama film namanya hajiko, cek setia seperti hajiko, oke yay yes. now what baik, finally here we are our new house, ini adalah rumah baru kita, oke okay. sebuah tempat yang sangat nyaman, dan di perumahan yang gak terlalu ramai wah aku suka-suka, ayo ayo berkemas yuk oke, okay, ayo berkemas, weee Lucu, kita dapat apa gua, oh pot, oke, okay. pot yang harus kita rawat ya, oke, okay. kita dapat kursi juga, kursi cozy, ha, sama bagi laci, laci untuk wadah baju koy, wow, ayo kita tata, ayo, ayo, kita tata, mana nih, oke, okay. oke, okay. oh di Drug. Maaf ya apa para siswaku masih pembiasaan mainnya gimana? Soalnya ya ini first experience Bu main ini. Heeh. Oh, ini diarahkan ke sini. Eh, ayo dong. Wow oh, baik. Kursinya kita disuruh taruh sini, sama lemarinya disuruh taruh sini. Oke. Okay. Wah, kayaknya kita punya tempat baru ya, tapi Perabotannya kok perabotan lama? Baru dong. Hah, kamu tahu nggak kita itu bisa beli apa gitu, Have some leftover money. Ayo kita pesen pra, apa, perabotan yang baru. Yuk, ayo ayo ayo ayo ayo ayo dong. Masa rumah baru perabotannya itu itu aja? Amazing. Amazing. Oke. Okay. Bisa pilih di sini ya. Baik, baik, baik, baik. Uh, setiap hari ada barang baru yang datang di toko ini. Oh, gitu. Oke. Okay. Kalau kasur, hmm, pengin yang mana ya? Aku itu lagi pingin kasurku itu berwarna yang sangat calming. Leng hijau, itu biru. Uh -uh. Pilih yang mana, Rek? Sing biru ya, pe, ya. Coba sing biru sih. And bye. Hue langsung sampai dong. Semacam itu ya, apa? Shopee Gosen ngono Shopee GoSend. <laughs> Shopee di <COD>, Shopee di <laughs> Perfectly night sleep. Oke. Okay. Uh, sudah nih ini datang barangnya sayang. Di mana ya ngono? Ditaruh mana ya ngono? Oke, okay, kita akan menaruh ini di sini. Sayang, di depan ada paketan deh Coba cek dong Oke, oke Itu kayak paketan khusus deh Bentar ya, tak lihat dulu Dapat apa ya? Kasur untuk papis Wow Oke, oke Kasur untuk papis deket kita dong deket kita dong whehe oke okay. dah siap wah nyaman sekali Ih, lucu sumpil <laughs> lihat ada orangnya lalu lucu <tongan> <tongan> <tongan> snap a picture snap a picture Okay. Aku tidak bisa menahan diriku Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, okay. Wah aku lagi bersemangat nih Kita mau pindahan karena Aku mencium aroma-aroma Apa? Antusias ya Ya ya ya Aku juga aku juga Meskipun agak keringetan ya Cuman ya ya ya Aku suka dan menikmatinya ngono. Ayo Uh, beli baju baru yuk mumpung kita apa masih baru juga di area ini you know. oh, oh my god lucu <laughs> aku pengen nangis lu celananya, ya Allah. check out the awesome selection aduh tidak ramah di jantung ya kayak uh, uh, you know. alright alright He, kita pilih lucu gak boleh beliau si ya, ini free si, dapat gratisan dulu ternyata ya Allah ya Allah pre casual oke okay. kita pakaikan ke oh ya Allah change your clothes and get a new hairstyle alright Lucu. Eh tapi aku pingin pakai pink pink ya. Aku I'm tired. Let's chill for a bit, oke? Okay? Ini ada penjelasan sedikit ya dari gamenya. Pocket Love itu adalah game tentang dekorasi yang sangat menggemaskan dan berbagi perabotan itu dengan dunia. Entah dunia apa, dunia kita atau dunia mereka iki para tetangga-tetangga. Uh, kunjungi toko amazing, dan beli perabotan, dan bisa mendekorasi rumah kamu. Alright, oke, okay. wah, kita dapat daily reward. Thank you, udah, dapat dollar cuan cuan cuan cuan cuan cuan nah di depan itu bisa kelihatan udah, ada package baru. kita kita coba isinya apa Up. Ya Allah, keset. Geru geru geru geru. Hi lucu. Keset ini taruh depan rumah sih. Oh, bukan keset, rek. Karpet, kawan. Nah, nah, kicu kicu Oke. Okay. Wah, kucing sih lucu banget. Imut banget. Iki isu di-zoom kan? Ayo, iso di-zoom. Bisa diputar? Halo. Aku baru memikirkan jokes yang lucu dan cocok untuk percakapanku sama ayang Kepikiran deh ya ini lagi HP Ang. Ya Allah, ya ini, ini, ini. Himut oh. suka Aku tidak sabar untuk melihat ekspresinya Akuita seketika aku mau memberikan hadiah pertama ya Allah So sweet sekali hey, jangan bocor ya Aku punya banyak kejutan loh Yang mana dulu yang tak keluarin Ya Allah, oh, pacaran sama Ali Minho <laughs> ya, walu ya Tapi mumpung, mumpung aku punya dunia digitalku sendiri setiring Mumpung kawan Baiklah, uh, kita coba dekorasi rumah ini seimut mungkin ya kita beli barang-barang yang mungkin kita butuhkan yellow deco shower, baiklah kita tentunya butuh wood night stand oh, datangnya satu-satu ya? wow, oke okay. oh jadi sistemnya kalau di sini itu beli datang beli datang beli datang tata beli datang tata, mana ya. Lain dia home itu enggak beli beli beli beli beli beli, nanti bisa nata. Itu beda ya, beda. Yang kita temukan pertama ya. Oke, okay. of course di sini terus beli lagi uh, self buy, bukan? Beli datang tata, beli datang tata. Misal tak, enggak gitu saya. Nanti ngeplay saya nanti. Oh bisa. Kayak modenya adorable home bisa ternyata. Oke okay, yellow lamp Bye. Oke okay, sampai dan. Oke okay. kita seno lagi. Kita butuh jendela ya iyo. Gak bisa nafas nanti. Oke. Okay wow oke okay. beli kabeh beli KB, beli kabeh kabeh oke okay. ada lagi yang perlu kita beli? udah gak bisa di scroll mau nyoba nonton iklan tak nanti kita dapat deko shower nyoba ya, coba coba coba coba, ding gak mau Ya kita nggak bisa dapet deco shower dong. Ya udah deh kita cek yang lain. Oh my god. oi oh, boleh nih dicoba nih. Coba ya kita dapat gratisan paket pink. Oh my god! Ha, aku ingin menjerit. Oke oke. Okay. Okay. Oh my god it's so cute. Oh my God, it's so cute, cute. Si, si kok kaya tapi si, ah yeah. oh, Iki, Oke. Okay. Iya, oke nggak bisa. Musiknya musik yang enak, kau yuk apa yuk, menenangkan sih lepas aku kau. Det det asik enggak Oke, okay. kita punya banyak jendela ya, banyak tipe jendela. Oke, okay. bisa-bisa nih di sini. Oke, okay. oke, okay. kita punya lampu, lampu taruh sini biar si uh, papis kita sampai jenenge. Haji ko haji ko bubuknya enggak takut gelap terus lemari baju. Taruh mana ya? Ih, gak iso diputer Oh, bisa diputer kawan, baik. Terus, mana lagi ya? Oke, udah semua deh. Oke, okay. oke, okay. kita dapat bungkusan lagi. Iya dong, gosennya aktif ya, Bun. Uh -huh. Waw, oke, okay, itu ditaruh rak buku ya. Eh, eh jangan dong. bukunya di sini bisa nggak? Oh bisa. Diputer oh, perfect, perfect, perfect, perfect dan perfect. perfect. perfect, perfect, perfect. Alright. Dan aku mau ganti baju. Aku tidak mau pakai baju ini. Aku mau pakai baju pink ini loh. Terus, Haa -ha, cowokku tak kasih baju ini. Soalnya pen git, dapat rapi gitu kan, ganteng celananya, celananya pakai item ay sayang, lan nah, celana aku oh, warna-warni dong. sebagai <laughs> wakil, aku mau pakai ya piala. main so cute, main so kreatif, main so cute. ya Allah, nah cowokku tak pakai iko yorufio. Ya. <laughs> ini tuh, tious tious. Ya Allah, Oh my God, Oh my God, it's so cute. Kita lihat di toko baju ada apa lagi. Star ribbon, dark brown, sharp bangs, white overall. Ingin beli jepet, beli. Mungkin ketika nanti aku punya pacar ya mungkin aku akan menjadi tipe sing kayak ah iki lucu beli ya. Ya, iya beli ya, please, please. Boleh enggak ngono dimu. Hah? Kok wis beli? Ngono. Ada ya pasti ngono, pasti ya, lucu iki. Ya. ya Allah, it's so cute. Tapi untuk sekarang aku masih ingin pakai pita. Heeh, heeh. Si, cari lagi. Terus Oke okay, terus terus terus, Ikyo lucu bentuknya e telur soalnya, tapi nggak mau tak pakai dulu saat setel ya sama ini. Tak simpen dulu buat besok kan masa satu hari langsung ganti banyak baju kan kasihan yang cuci cuci. Oke, okay. ini apa? Warna warna rambut kayak e ya. Oh, oh, ya ya ya, ya ya ya, dark brown ya, mendekati hitam ya. Ya Allah lucu sempil. Pops in need, of course I care. My credit. Lo koyok lagi ketipu tukang kredit ada no. Hei, jangan berikan uang ke orang asing. Uh, maaf, uh, kayaknya aku harus diskusi dulu sama ayangku, Bentar ya, wah, kena lagi mama minta pulsa. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. kayak lagi kena mama minta pulsa. Gua mau objektifnya, gak ada. Oh, take picture, ada objektifnya ternyata ya. Take a picture, clean the street, oke. Okay. Clean the street, oh, clean the street Oh, ada, oh, ya Allah Oh my God, it's a big town ternyata Tak kira cuma kita dok Wow, oke okay. Udah ya, take a picture Take a picture, ya Allah tapi kayaknya belum pingin paket yang ini sih maybe next time ya maybe next time uh, bukan juga eh hey, take the picture aku mana huh. oke okay. oh ada jualan lantai juga oh jualan lantai jualan wallpaper oh ya boleh nih Iya lah, biar nggak anu oh. tidak garing warna biru ya saya coba dulu saya lek nah, ini jelek aku tak beli lagi <laughs> dasar pemborosan coba dulu lek like jelek nanti tak ganti oke okay. please ah bagus tidak jelek ya sudah. Tak kira bakal fail enggak -nge, ternyata. Oke okay, sense decori TV-nya peka ternyata ya. Si take a picture, ikut dek mana? Katakan padaku. Antek picture-e mana? Ya Allah, ikut tombol tag picture tadi gak ada lho Rek, gak ada. Duh Yo, take a picture ya objektif kita hari ini. And. Oke. Okay. Kita simpan memori kita ya. Baik. Kita naik level. Ye, yeah. naik level kita dapat apa aja kalau naik level, wih Tambah banyak perabotan kita. Yes. Oke, okay. wi dindingnya. Uh, ada meja makan baik kita lihat dek toko dulu kita lihat dek toko dulu kita belum punya meja makan kita nanti makannya mau di lantai Oke okay. oh oh ya yeah, iya yeah, yeah. kita nggak punya TV jadi kita beli TV Oke okay, sudah sampai terus kita rak buku sudah punya ya rak buku sudah punya meja-meja kak meja punya oke okay, datang. sama pintu kamu mau keluar rumah lewat pintu itu eh si, kamu mau keluar rumah tapi nggak lewat pintu itu ya apa nah itu poinnya oke okay, terus pot masih belum ya masih belum Frame yang eh, gak apa-apa sih, biar suasana rumah lebih hidup. mana ya, plus biru juga. Painting oke, okay. kita place perabotan baru yang kita punya. Tidak, tidak, tidak, loh. Ciyo sih, ya Allah. Hei, oh, pintunya harus di sekitar situ lah ya, gak bisa dong. Oh dia, baiklah berarti ada yang harus kita pindah ya Ini kita pindah sini Oke Nah biar sih Haji Ko bisa tidur dengan nyenyak Oke meja Kita taruh di area sini kali ya Di sini Sama TV aku paling seneng leona TV ku dik ngarepe rancang jadi aku bisa bocan, bu bobok bu cantik, terus rebahan, terus sampe dola TV ku sweet spot itu alright, and dan ikiko ikut dipindah soalnya soalnya nggak enak dek mata nah, better, kalau pintunya dek sana lo yo oke okay. Oke, okay, sebelum kita akhiri video ini, kita lihat uh, dua sejoli lagi lagi ngomongin apa uh, sayang, Kayaknya aku harus investasi Nyejel ya, maksudnya beli vacuum cleaner atau apalah Sayang, kayaknya kamu beli parfum baru ya? <laughs> kecil banget mm. oke, okay, itu tadi adalah game pertama kita di Pocket Love sebuah game dekoratif yang uh, unyu banget sampai ke hati dan jiwa oke, okay, kalau kalian suka sama konten ini klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah kalau kalian udah subscribe, thank you kalau kalian belum, ayolah ayolah subscribe, please ah. biar kita bisa semakin terikat koneksi guru dan siswa kita tuh semakin solid gitu ya oke, okay, see you till the next video kalau mau komen, silahkan komen aja kalau mau subscribe, subscribe aja kalau mau like, like aja kalau mau ke IG, bisa juga ada di sini atau di sini ya IG-nya Bu Ita see you till the next video and dadah ciao dadah, dadah, dadah, dadah.